Lor. Oh, apaan teman-teman <tuk> Oh, kuda teman-teman <tuk> Ayo kita masukkan Ayo kita cari lagi Wih <tuk> <tuk> lagi teman-teman lihat macet kita taruh atas lagi teman-teman wah, wah apa teman-teman Wah, padat teman-teman. Iya. Ayo kita taruh. Wow. Wah. Apaan lagi ini teman-teman? taruh <Susuk> Wih Ruang nah, Ayo kita taruh apaan teman-teman Wow kuda teman-teman kita nemu kuda lagi teman-teman Ayo kita taruh Wow ini apaan teman-teman Kita lihat Wow serigala ini adalah lagi gitu teman teman apaan ini wow t-rex ayo nah, kita masukkan lagi teman teman ayo kita taruh di tempat wow dikirak teman-teman kita masukkan kita suruh makan wow kuda kita taruh sini teman-teman wow ada sapi teman-teman ini kuda lagi teman-teman ayo kita taruh teman-teman ini segala ya teman-teman setar langsung. Wow rusak ya teman-teman. Cuma -teman. rusak, rusak. rusak ya ini teman-teman. Wow, ini macan. Ah, ini ini suruh berantem ya teman-teman lihat ini apaan teman-teman ini badak teman-teman ini yang terakhir apaan teman-teman beruang wow kita taruh, wah kandangnya penuh ya, teman-teman. Wow, kita mencari mainannya, dapat banyak teman-teman. Ayo, sekarang kita taruh mobil-mobilan, teman-teman. Ini taruh sini ya, teman-teman. itu harus itu oke okay. sudah beres wow banyak teman teman wow banyak ya teman teman kita sekarang dapat mainan banyak teman teman